I'm feeling the bro Ada dirimu, namun ku sesali, semuanya. ku sesali Untuk apa? Untuk apa? Untuk apa? apa? apa? apa? Untuk apa? apa? Aku kan bercahiri. biru. tapi Harus beli. juga Ya